Bapak proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, atau biasa dikenal dengan nama Bung Karno, merupakan anak kedua dari Raden Sukemi, Sosrodi Harjo, dan Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno memiliki seorang kakak perempuan bernama Raden Soekarmini. Soekarno dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Tepatnya di Jalan Peneleh Gang Pandean 4, nomor 40, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya. Sumber lain menyebutkan Soekarno lahir tahun 1902. Awalnya Soekarno diberi nama Kusno Sosro di Harjo, tapi saat berumur 5 tahun namanya diganti menjadi Soekarno. Fakta pertama. Di luar negeri, Soekarno lebih dikenal sebagai Ahmed Soekarno. Pada tahun 1907, Soekarno masuk sekolah rakyat atau setara dengan sekolah dasar di Tulung Agung. Kemudian pada tahun 1913, Soekarno melanjutkan sekolahnya di ELS atau Europese Cedligore School, Mojokerto. Pada tahun 1916, Soekarno melanjutkan sekolahnya di Hogere Burger School di Surabaya selama lima tahun. Fakta kedua, selama bersekolah di HBS Surabaya, Soekarno tinggal di kediaman Hos Cokro Aminoto. Kemudian Soekarno melanjutkan pendidikannya di Tekniske Hogeschool School atau yang sekarang telah berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung. Atau ITB Dan meraih gelar insinyur pada tahun 1926 Fakta keempat Sebagai seorang arsitek Soekarno telah mendesain banyak bangunan di Indonesia Di antaranya yang terkenal adalah Monumen Nasional atau Monas Masjid Istiqlal Tugu Selamat Datang Patung Dirgantara Dan masih banyak lagi Fakta kelima Sebagai seorang arsitek Soekarno pernah mengusulkan kepada pemerintah Arab Saudi untuk membuat bangunan khusus jemaah haji yang akan melakukan SAI dan dibuat menjadi dua jalur, agar jemaah haji yang sedang melakukan SAI tidak saling bertabrakan. Fakta kedelapan, semasa hidupnya Soekarno mendapatkan gelar doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam dan luar negeri. Di tahun 1926 juga Soekarno mendirikan organisasi Algemenes Study Club di Bandung Dan setahun kemudian, tepatnya tanggal 4 Juli 1927 Organisasi ini berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI Yang berlandaskan ajaran marhaenisme Karena merasa terancam oleh sepak terjang Soekarno bersama partainya tersebut Belanda yang saat itu berkuasa menangkap dan memenjarakan Soekarno di Sukamiskin pada 29 Desember 1929. Tapi kemudian Soekarno dibebaskan pada 31 Desember 1931. Tahun 1933, Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di Ende Flores. Empat tahun kemudian, Soekarno dipindahkan ke wilayah Bengkulu. Saat di Bengkulu, Soekarno berhasil melarikan diri dan kembali ke Jakarta pada Juli 1942. Sumber lain menyebutkan Soekarno dibebaskan oleh pemerintah Jepang yang saat itu berkuasa. Fakta ketiga, Soekarno memiliki sembilan orang istri dan dua belas orang anak. tapi sumber lain mengatakan hanya punya tiga istri dan delapan anak. Hingga tibalah saatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sehari kemudian, dalam sidang PPKI, atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 22 tahun. Beliau juga merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945. Fakta kesembilan, Presiden Soekarno tidak lagi memiliki wakil presiden sejak wakil presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri pada tahun 1956. Fakta keenam, Soekarno merupakan pencetus terbentuknya Konferensi Asia Afrika dan menghasilkan dasa sila Bandung yang menginspirasi negara-negara Afrika untuk meraih kemerdekaan. Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun dan dimakamkan di Blitar berdekatan dengan makam ibunya. Fakta ketujuh, selama masa jabatannya, Soekarno pernah mengalami tujuh percobaan pembunuhan. Ada satu pertanyaan yang beredar di masyarakat dan hingga saat ini belum terjawab, yaitu benarkah Soekarno penganut komunisme? Mengapa dia memasukkan unsur komunis ke dalam kabinet dan mengapa dia menolak membubarkan PKI